Oke okay guys, kami pada hari ini Mau teming lagi Tapi yang kami teming ini berbeda Karena kami mau teming Yang namanya kodok Bentar, nih kok ada ini nih. Oke, okay, dah langsung berangkat Menggunakan serah Bukan ya. oh, gunung Oh iya, jam setengah lima dah Oke, okay, langsung berangkat. Bawa makanan saya Oke, okay, bawa banyak. Buka map. Kepalanya nggak kelihatan nih lah, nunduk. Oke, okay. rendah-rendah aja berarti di depan ya. Kita sambil bawa obor. Biar ketemu nih, ini, Iya, di tengah sini, tengah-tengah sini. Eh, bentar, pokoknya rawa-rawa. Nah, rawa sini berarti ini, ini, ini, kanan, kanan sini. Ini, nah, sekitar sini nih, cari ini Nah, perlu bawa amang, kalau bawa banyaknya. Uh, Oke. Okay soalnya kami kenapa ingin menangkap kodok ya guys karena kami ingin mencari yang namanya Cilin Cilin itu harus menangkap capung sedangkan mencari capung itu sulit nah kalau kalian sudah mempunyai kodok itu malahan kodoknya akan nanti diserang capung aneh kan tiba-tiba capung datang mengelilingi kodoknya itu dia saya ngeliat tutorial di YouTube sih gitu ya mari kita cari saja kodoknya mana nah pelayan yeah. terlalu retak punah iya pak J on. dulu lu aja tuh klik J close dia oh. Jangan diarahkan lah Kalau sudah tuh unpol Klik U Nah ya habitatnya sekitar sini guys rawa rawa kayak gini nih Mana ya Kemarin ada dia lanjut aja Gimana hmm. Gimana Nih, nih, nih, nah, nih, ayo, nih, tar, nih tar, tar Tar, tar Jangan diserang dulu Disiul dulu ya Jangan nyerang serah woi Nah, iya Kena, kena sembur Kena sembur Dah Kotaknya jagain dulu, jagain lo. Kita siol nih dulu nih, biar mereka tenang dulu. Nanti mereka ikut nyerang, mbak. Oke, kotaknya ini pakai ini. Sedannya bawalah. <laughs> Agus. Mana gerang, lah. Agus. Negara apa namanya? Hmm, dapat dah. Bel, b e -O, o l, dapat dah guys. Langsung kita lah ada yang melawanin ya? mantap dua dong dapat hmm kita bius dulu takutnya, ya? iya di timing sudah di bius hmm makan tanpa kekerasan kan buah ah. nah, harusnya makan buah sih oke okay, udah Tapi, Oh iya sih Ini buah aja nala Oh iya fix daging Fix daging ini burung oh. ini ada nih. Sudah nih dagingku Daging mentah sama daging masak Cepetan mana nah Tembingnya <laughs> Cepetan yang daging masak Eh enggak juga deng ini daging masak nih, hijau nih yang ini daging, eh ketukar ini mentah, ini masak duluan mana guys? mari kita lihat hmm, duluan yang masak, namanya adalah Bell oke okay. siapa gimana Jack <laughs> ini sadarnya gak ada Jack sedelnya itu Gimana, memerlukan cementing fiber sama height. Siapa namanya nih? Oke, buku udah sip. Berarti kita tinggal di sini aja dulu mereka. Kita balik dulu kan? Eh Elarnya? Eh, unpol unpol. Dah ingatin sini nih koordinat berapa nih ya? Kita baca map dulu. Hmm. Oh kita masih di pulau yang sama dengan rumah kita cuy. Iya. Eh, he he. burung serah. Ada yang ada yang ada, <laughs> <sign>. Naik dulu serah baru. Eh mana nih? Eh ada nah, nyar je yeah. Amanin ah, ditinggal aja dah Itunya main Sulit ini jalannya cuy, naik ini. Nih, naik ke atas ini. Kan, kan. Lu lu tinggal lu tinggal gua tinggal sendiri aja, aja deh. Gua tinggal aja gua, gua bisa aja ketarik. Gampang ya nah ini dia guys kita masuk rumah dulu ini dia saddlenya masukin oke okay, ora saddlenya saya bikin lagi deh satu tunggu aja dulu biar kita bisa cari carian Cepung berdua kan lebih efisien oke okay, here we go sudah sampai bung sip tunggu di sini dulu ini kita pasangin saddle pasangin saddle nya juga nah nah nah iya yeah. <laughs> uh, weight nya tambahin sip oke okay, guys kami seru klik <laughs> kanan Klik kanan, apa? Oh iya, ini ada beberapa level lah, bukan lebih Mana lah, capungnya kerenannya warna merah, ih. Eh? Oke, okay, kita cari dulu. Eh, buaya anjir, ampun, bahaya <guluh> buaya iya, buaya. <tuk> Termakan. Hmm Kok gak ada lah Tadi ada lewat-lewat Berarti kita tunggu saja Astaga siul jangan dong Oh jauh-jauh Oke ini dia guys wih Penampakan kodoknya ya Kita review dulu <laughs> Nih lidahnya kayak gini ya Panjangnya, itu si Jika warna silver tuh. Unik tuh kita mundur gua wow, warna ini iya nggak bisa mundur mana ada kodok mundur -pot kalau kaki kakinya li kiri <laughs> klik kiri lidah joklat oh iya tapi lurus iya <laughs> yeah. iya yeah, ini, klik kanan gini guys nah menjilat kiri dan kanan mana nih capungnya nih nah ini oh bukan bukan bukan kok kira ini tadi sarang ternyata pohon nah dapat oke ini dia guys capung-capungnya ya markicok loh kok nggak ditangkap oh ini nah dapat tuh dapat langsung citinya delapan 8 kementing juga dapat tuh minting Iya, ada ular anjir mana suaranya doang ular itu pak? iya pedang samurai berani-berani hmm, anda gitu kan lumayan heightnya guys berani-berani mengganggu gitu kan mana hewanku tadi bertemu plasir dia. Ya. bisa kita tambah melee nya berarti melee damage berapa dapatnya? Gua Apu baru tanya. berapa nih mana cuitin? Oh di badan dia dong. loncat kan? nggak ada di tas kita. Apa punya di badannya? Delapan. Eh tingginya? Oh loncat spasi tinggi cuy transparansi tinggi banget. Tiba-tiba ini berapa nih? Titiknya Iya. Wah, oh, tinggi lagi kan, loh. Tinggi banget anjir. Wow. Wow. Berarti kayaknya habitat capung itu sekitar rumput-rumput di sini nih. mari, car. mari kita cari lagi. Prinsip lebih cepat ternyata nah lupa iya nih di sini lumayan banyak nah capungannya oh di atas sini ternyata banyak ah aduh jangan makan kayu boy wah putar putar iya ngebuntutin dia nah gimana mau sampai lidahnya Udah Pas kedua ini Aku di diputar-putarinya aja nanti Aduh Ke belantangnya Gimana Ini Ini Oh Nah ya Bisa nih Pas persen lah Ayolah kodok panjang kan <laughs> nah mantap wah tiga empat langsung citinnya cuy habis berapa saja dia? langsung sopi, cuman langsung naik level nah ini mantapnya 200 sudah. ku 100 baru nah dulu cepat dimukumannya oh nurat, bisa dapet? terdikit aku berarti Oh iya, di sini habitat kondok juga, nah, nah, di mana ada kodok situ, ada capung berarti.